وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مذللا وما يدلل فلا هاديلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا Rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والتكال الذي تساءلون به والأرحام، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ Wa khairal hadith محمد Muhammadin sallallahu عليه wa ala alihi wa sallam Wa sharr al-umur Wa kulla muhadethatin bid'ah Wa kulla al ummahat wal akhawat rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita Di saat ini kita merasakan nikmat hidup di saat ini kita merasakan nikmat kesehatan di saat ini kita diberi nikmat kesempatan saat ini kita diberi kekuatan keinginan kecintaan untuk berada dalam Majlis Ilmu. Saat ini kita harapkan Majlis kita merupakan taman dari taman-taman surga, karena Majlis Ilmu adalah Riyadul Jannah. Saat ini Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mempelajari agamanya. Lebih khusus lagi di saat ini antunna muslimat bersemangat mendatangi majlis khusus akan memaparkan ilmu ilmu mulia yang akan mendidik seorang muslimah menjadi khairu matai dunya perhiasan dunia yang terbaik semangat itu adalah nikmat besar Kesenangan dan kecintaan terhadap ilmu adalah nikmat besar Apalagi ketika ilmu itu Khusus merupakan ilmu yang paling bermanfaat bagi kita Untuk wanita Yang paling bermanfaat baginya Adalah Ilmu-ilmu Yang dengannya Dia bisa menjadi Perhiasan yang terbaik Di muka bumi Nabi alaihi salatu wassalam pernah menegaskan Ad-dunya mata Dalam wafat Ad-dunya kulluha mata Wa khairu mata'id dunya Al-mar'atu saliha Dunia adalah perhiasan Dan sebaik-baik perhiasannya adalah al-mar'atu soliha Wanita yang solihah. Ini adalah ketentuan Allah SWT Olehnya Allah SWT utus Nabi dan Rasul Menuntun Kaum wanita Agar supaya menjadi perhiasan dunia yang terbaik Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitab Yang dengannya Seorang wanita Bisa Memahami dengan jelas Jalan Menjadi wanita yang terbaik Menjadi perhiasan dunia Yang terbaik kalau dia yang terbaik di dunia Maka itu alamat Dia akan menjadi wanita yang terbaik Di alam barzah dan akhirat Karena itu Fokuslah Pada Kondisi antunna Pada kondisi akhawat Ummahat, muslimat sebagai seorang wanita Allah subhanahu wa ta'ala Istimewakan dengan beragam keistimewaan Fokuslah Pada perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala Istimewakan kaum wanita Yang dengan keistimewaan itu wanita akan meraih yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kita memiliki teladan-teladan kebaikan sosok-sosok wanita hebat yang telah membuktikan menjadi sebab berubahnya sejarah menjadi sebab terwujudnya kemuliaan sosok wanita yang menjadi sebab nampaknya keberkahan sebagai contoh coba cermati bagaimana keteladanan Hajar Ummu Ismail Ibu Ismail alaihi salatu wassalam menjadi tokoh yang sangat penting guna terbentuknya negeri yang terbaik dan termulia di muka bumi Makratul Mukarramah Hajar adalah tokoh penentu, dimagunnya Ka'bah, Masjidil Haram, tempat penuh berkah. Yang di kota dan tempat ini lahirlah manusia termulia, baginda Rasul alaihissalatu wassalam turunlah kitab tak tertandingi Al-Qur'anul-Kerim tempat yang Nabi tegaskan solat di dalamnya lebih baik dari masjid yang lain sebanyak serah tu seribu kali Sekali sholat di sana Kita perlu seratus ribu kali sholat Di tempat manapun Hebatnya kemuliaan Berkah pada tempat itu Satu dari sebab utamanya adalah Kita bisa cermati dengan melihat Awal berdirinya Mekah dan didirikannya Ka'bah. Ka Ternyata Seorang wanita Adalah Tokoh utama Seorang wanita Adalah tokoh besar Penentu Perkara itu Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Coba lihat sekilas Bagaimana awal Mekah didirikan Dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Beliau mengisahkan tentang awal datangnya ibu Ismail ke Mekkah. Beliau berkata. Wanita yang pertama Memakai Al-Mintaq Adalah Ibu Ismail Pakaian Yang terulur Dari atas menutup dada Terus melewati kaki tujuannya di antara tujuannya agar supaya bekas beliau itu tidak terlihat oleh istri nabi Ibrahim alaihi salatu yang pertama Sarah radhiyallahu anha Beliau bercerita lebih jauh Kemudian datanglah Nabi Ibrahim AS Membawa Ibu Ismail Bersama anaknya Ismail yang saat itu masih menyusui Sesuai dengan Pinta Wahyu Beliau diperintahkan untuk mengantar keduanya, Ain al-Bait, Ain Da'wah, Faukazamzam, untuk membawa istri dan putera beliau di sisi al-Bait, Ka'bah yang saat itu reruntuhan. Dekat sebuah pohon, ada pohon di sana Yang letaknya Agak di atas Dari tempat zam-zam Tapi saat itu zam-zam belum ada Dan Mekah Belum berbentuk kota Tak seorang pun tinggal di sana Tak ada air Tak ada orang Tempat kering, tandus, sepi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Ibrahim alaihi salatu wassalam Untuk membawa isteri dan putranya ke tempat itu Dengan bekal Sebuah jarak Berisi kurma Dan sebuah siqa Berisi air Tempat untuk kurma Dan tempat dari kulit Untuk air Setelah itu Nabi Ibrahim langsung berbalik Maka segera disusul Oleh Ummu Ismail Setelah bertanya Ya Ibrahim Aina tazhab Wahai Ibrahim, engkau akan kemana? Engkau tinggalkan kami di lembah ini Lembah yang tak seorang pun manusia padanya Lembah yang tak ada apa-apa padanya Terus beliau ucapkan pertanyaan ini. Tetapi Ibrahim alaihissalam terus berjalan tanpa menengok. Hajar terus bertanya. Ibrahim terus berjalan tanpa menjawab dan menengok. Sampai akhirnya beliau radhiyallahu anha bertanya. Dengarkan pertanyaannya. Pertanyaan ini yang merubah sikapnya. Beliau bertanya, Allahu الذي أمرك بهذا. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan hal ini? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan hal ini? Nabi Ibrahim menjawab na'am. Beliau pun menimpali idha la Nabi Ibrahim menjawab benar. Beliau langsung menjawab Hajar, langsung menjawab jawaban suaminya. Kalau demikian, maka Allah tidak akan meninggalkan kami. Jawaban yang merubah sikap beliau. Jawaban yang dengannya beliau siap ditinggal. Jawaban yang dengannya dia siap menghadapi perasaan takut. Amarah. Kelisah. Dan apapun perkara yang tidak terfikirkan oleh beliau anha, Seorang wanita Bersama seorang bayi Di lembah yang tandus Tak seorang pun di situ يضيعنا, Jika demikian Maka Allah tidak akan meninggalkan kami Nabi Ibrahim terus berjalan pulang. Apa? Setelah menjawab itu, Hajar langsung berbalik, tidak mengikuti lagi suaminya. Setelah menjawab itu, beliau langsung berbalik, rajaat. Ibrahim alaihissalatu terus berjalan sampai ketika beliau melewati bukit kecil di mana beliau tidak terlihat lagi, maka di sanalah beliau berhenti, menghadapkan wajahnya ke rumah Allah. Kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, seraya mengatakan, Rabbana, Ini asfantu min durriyati biwadin khairi di zaram. Inda Doa yang diabadikan dalam surah Ibrahim ayat 37 Wahai sungguh saya telah tempatkan di antara turunanku Di lembah yang tak ada tumbuhan Di sisi rumahmu yang sangat mulia Wahai Rabb kami Agar supaya mereka menegakkan solat Karena itu Saya meminta Jadikan hati-hati manusia cenderung mencintai tunduk kepada mereka dan berilah mereka rupa beragam jenis buah la'allahum yashkurun semoga mereka bersyukur demikianlah terjadi proses ibu ismail Bersama anaknya Anak menyusui Si ibu perlu makan minum Sampai akhirnya Habis seluruhnya Habis makanan, habis minuman Air susu pun Kering Si anak mulai menangis Kehausan Beliau radiyallahu Sangat kehausan Putranya pun sangat kehausan Saat beliau memandang Putranya Tak tega beliau Melihatnya berlama-lama Akhirnya beliau bangkit Harus berusaha Beliau tahu betul keadaan saat itu Tapi usaha tetap harus diwujudkan Beliau sudah ucapkan di awal Izan la yudhi'una kalau demikian Allah tidak akan meninggalkan kami. Kekuatan tawakal yang sulit dicari tandingannya. Tapi bersamaan dengan itu akal, fitrah, agama menuntut harus berusaha. Beliau bangkit. Melihat Beliau menjumpai bukit Safah adalah bukit terdekat darinya. Naiklah ke Safah, tegak di atasnya, memandang kelembah jauh. Apakah beliau bisa melihat seseorang? Ternyata beliau tidak melihat seorang pun. Dia turun dari bukit Safah. Yang saat itu masih terjal, tinggi, turun. Ketika sampai di lembah, maka beliau angkat kainnya. Kemudian berlari dengan lari yang sekencang-kencangnya. Setelah melewati lembah, mendaki bukit Marwah beliau tegak di atas bukit itu melihat jauh ke arah yang lain dari pandangan bukit Safa, untuk melihat apakah ada orang ternyata hasilnya sama beliau tak melihat seorang pun demikianlah beliau lakukan Berulang kali Abdullah Ibn Abbas berkata bahawa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda Falidhalika sa'anna subaynahuma Karena itulah dalam ibadah haji dan umrah ada sa'i antara saf dan mar, marwah Terakhir saat sampai di bukit marwah beliau mendengar suara saat sampai di Bukit Marwah Setelah sekian kali Lihat semangat dan usaha ini Banyak-banyak tawakalnya orang Adalah kelemahan Tapi tawakal beliau adalah hakikat tawakal Kepasrahan beliau adalah Kepasrahan yang sejati Yang melahirkan usaha yang tiada tandingannya di awal kali naik ke bukit Safa, melihat tak ada orang, beliau tidak berputus asa. Turun, ada bukit di sebelahnya. Berlari kencang ke sana. Didaki bukit Maruah. Terlihat tak ada orang. Semangatnya tak putus. Harapannya semoga di bukit sana sudah muncul orang. Dia turun. Sesampainya di lembah, berlari lagi sekencang-kencangnya Dikali kedua Beliau naik di atas bukit Safa. Melihat, tetap tak melihat orang Demikian terus berulang dan berulang Tanpa putus asa Beliau berusaha Berusaha mencari Semoga Ada orang Yang bisa Menjadi sebab-sebab Tuntasnya masalah yang beliau Alami anha. Di akhir Sampai beliau di Bukit Marwah Beliau mendengar suara Di keheningan Tak ada orang Tapi terdengar suara Di saat itu Beliau berkata Soh Maksudnya Beliau ingin tenangkan dirinya, diamlah diriku Sebab beliau menyangka suara yang terdengar itu Suara nafasnya, suara dirinya Tapi kemudian beliau dengar lebih dalam lagi Cermati pendengarannya Ternyata suara lain, bukan suara dirinya Akhirnya beliau tegaskan Akhirnya beliau tegaskan Iya Engkau telah memperdengarkan suara Maka muncullah Kalau memang ingin membantu Atau semakna dengan itu Kebanyakan wanita Bahkan lelaki Kalau sudah seperti ini lari sudah Iya Dengar suara sendiri Ini malah menantang Muncul suara itu Dan Masya Allah Nampaklah Sosok malaikat Dengan sayapnya Sementara menggali Sumur zam-zam Dari tawattal Idalla yudhi'una Kalau demikian Pasti Allah tidak akan meninggalkan kami Allah mengutus malaikatnya Menggali Sampai Terpancar air zam-zam Wanita yang sudah kehausan Sebelum berlari Naik turun bukit sudah kehausan Anaknya pun sudah kehausan Begitu melihat air Segera Dibuatkan bedengan yeah. Pematang kecil Menampung air ini Agar supaya bisa dikumpul Ya yeah. Untuk diminum dan diminumkan ke puteranya. Abdullah Ibn Abbas berkata bahawa Nabi AS bersabda. Ya Rahmullah. Ummah Ismail. Law terekat zamzam. Lakanat zamzam. Aynan mu'ina. Aynan ma'ina. Semoga Allah merahmati Ibu Ismail Seandainya Beliau membiarkan zam-zam mengalir Dia tidak bedeng Maka zam-zam akan menjadi Mata air yang mengalir Seperti sungai Beliau pun minum Iya yeah. Malaikat berkata kepadanya, "La takhafud dai'ah, fa innaha huna baitullah. Ibni hadal gulam wa abu, fa innallaha la yudii'u Kata malaikat, "Kalian jangan pernah khawatir untuk ditinggalkan." Sungguh Disinilah rumah Allah Yang akan Dibangun Oleh anak ini Bersama ayahnya Sungguh Allah Tidak akan meninggalkan ahlinya Hamba-hamba terbaiknya Demikianlah Ibu dan ayah, ibu dan anak memiliki zam-zam. Sampai lewat di sekitar itu, sekelompok dari Jurhum, keluarga Jurhum, Jurhum ini orang Arab asli, Arab terbagi dua. 'Ariba dan musta'ariba. 'Ariba Arab asli. Musta'ariba Arab turunan Nabi Ismail, Ismail alaihissalatu wassalam. Kabila Arab dari Jurhum, sekelompok keluarga melewati tempat itu. Mereka melihat burung berputar. Ya mereka pahami Burung kalau melakukan terbang seperti ini Pasti berputar di atas air Sementara yang kita pahami Tak ada air di tempat ini Mereka pun mengutus orangnya Mencari Apakah ada air Fa'idha kum bilma' Segera mereka menjumpai sumur air yang sangat mudah untuk dinikmati. Kembalilah utusan memberitakan akan air. Datanglah seluruhnya. Saat mereka datang, Ibu Ismail sudah berada di sisi Zam Zam. Apa yang terjadi? Coba lihat. Kabilah Arab. Bagaimana suasana ketika itu? Suasana kekerasan. Suasana buas dan semisalnya. Di tengah padang pasir menjumpai seorang wanita lengkap dengan air yang sangat diperlukan. Tapi mereka justru bertanya, "Atadzanina lana an nanzila indak?" Apakah engkau izinkan kami? Untuk bisa singgah di sisimu, ibu Ismail menjawab, "Naham, wallaikillah hak lakum fil ma." Beliau menjawab, "Benar, boleh, tetapi tidak ada haknya kamu terhadap air. Boleh ambil secukupnya. Adapun kepemilikan hak tidak boleh." Mereka setuju iya. Di sana Terjadi Akhirnya orang-orang singgah Mau menetap di situ Karena sumber air yang berberkah Terjadilah Masyarakat Nabi Ismail dinikahkan dengan wanita Arab. Demikian sampai akhir kisah. Iya, banyak urayan kisah. Singkatnya, setelah dewasa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bersama Nabi Ibrahim putranya Alaih Maslahatuhu Sallam membangun Ka'bah. Hebatnya pembangunan Ka'bah. Sampai batu tempat Nabi Ibrahim itu membekas, kaki Nabi Ibrahim membekas pada batu itu. Sebab kalau bangunan sudah tinggi, perlu apa? Eh, perlu tempat pijakan untuk yang di atas. Nabi Ismail yang mengangkat batu, Nabi Ibrahim yang memasang. Berat dan sangat berat. Tapi dua amalan ini. Melilukan. Keberkahan yang tiada hentinya. Terbangunnya Ka'bah. Terbentuknya Kota Mekah. Dan lahirnya Nabi dan Rasul yang sangat mulia. diturunkannya kitab yang termulia. Lahirnya agama yang tiada tandingannya. Berkah terus sampai akhir zaman. Taib Apa yang singkat ini? Perintah Allah Ibrahim Adahi salatu salam Membawa istrinya dan anaknya Kalau sang istri menolak Terjadi kekacauan Tapi sang istri menerima setelah mengetahui itu perintah Allah. Cermati Allah amarakabiha. Apakah Allah yang memerintahkan engkau akan hal ini? Jawaban sang suami naam. Balasan sang istri idallah yudirna. Langsung kalau demikian. Dia tidak akan tinggalkan kami. Sosok wanita perubah sejarah dengan kekuatan tawakal, keimanan, ketawhid yang melahirkan kesempurnaan tauhid, tawakal. ke Makkah terbangun Kaabah dari turunan Nabi Ismail lahirlah suku Quraisy dari suku Quraisy lahir suku yang termulia Bani Hashim dari Bani Hashim lahir putra terbaik termulia umat manusia Muhammad alahi salatu wassalam Bisalah turun kitab tiada tandingannya Al-Quranul Karim. Muncul cahaya yang menerangi seluruhnya, cahaya Islam. Awalnya adalah kekuatan tauhid, kesempurnaan tawakal seorang wanita. La, la illa billah. Awalnya tanah kosong Tak ada air Tak ada orang Tapi sekarang Tak ada negeri Yang mengalahkan Negeri Mekah Dari sisi lahiria dan batinia Lihat awalnya Wanita adalah bentuk Dan lihat bagaimana ketawakalannya Siap ditinggal Wanita dibawa ke tempat itu saja bersama suaminya masih ada di situ masih ketakutan Tapi ini ditinggal Hilang seluruh takut itu Karena yakin Kalau Allah yang memerintah Pasrah kepada Allah dan lihat kepasrahan dan ketawakkalan itu. Teriringi dengan kekuatan usaha. Kekuatan usaha dan kekuatan doa. Doa Nabi Ibrahim terwujud. Doa dan usaha, Ummu Ismail wujudkannya lebih hebat. Berfikirlah Wahai musliman Boleh jadi Satu dari kalian Adalah perubah sejarah bangsa Dengan kekuatan tawakal. Dua, tiga, bahkan seluruhnya memungkinkan Merubah menjadi sebab perbaikan besar Dengan tauhidnya, pengesannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasannya yang membuahkan kehebatan dalam tawakal. Demikianlah wanita memiliki peranan yang sangat besar dalam perubahan sejarah dunia. Dari Mekah inilah lahir manusia terbaik, utusan Allah, Muhammad alaihi salatu wassalam. Saat baginda Rasul alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu, maka di sana kita melihat sosok wanita yang lain yang menjadi lapor perubahan sejarah terbesar di dunia lahirnya Islam tegaknya agama tak tertandingi terutusnya baginda Rasul alaihi salatu wassalam dalam sahih al-bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha Beliau berkata Awal wahyu Yang turun kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam Berupa Mimpi yang pasti terwujud Sehingga tidak beliau bermimpi Kecili pasti terwujud Sebagaimana Pastinya terbit matahari Subuh Kondisi masyarakat yang semakin parah. Akhirnya Nabi Muhammad dibuat cinta oleh Allah untuk menyendiri. Menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Ibadah apa? Belum ada syariat? Masih ada. Sisa agama Nabi Ibrahim dibawa oleh Nabi Ismail. Alayhimussalatu wassalamu beliau beribadah di gua hira. Malam-malam setiap ingin bermalam sang istri mempersiapkan bekal. Selesai kembali kepada Khadijah. Kemudian kembali lagi bermalam setelah dipersiapkan bekal. Demikianlah sampai datang Al-Haq Turun wahyu saat beliau di Gua hira Datang malaikat berkata Ikhra Nabi menjawab Ma'ana biqari Kondisi itu membuat Nabi getar Kemutar Bertemu dengan malaikat Di suasana seperti itu untuk disampaikan padanya wahyu iqra Beliau menjawab Ma'an Nabi Qari Sebab memang beliau adalah seorang ummi Alayhi salatu wassalam Tapi Jibril mendekap Nabi Dengan sekuat-kuatnya Menenangkan beliau alayhi salatu wassalam Kemudian melepaskannya Kemudian beliau Sampaikan lagi wahyu iqra Beliau menjawab Saya tidak bisa membaca Didekap lagi dengan sekuat-kuatnya Untuk menenangkan beliau Kemudian Ikhra, bacalah Beliau tetap menjawab Ma'ana biqari Didekap lagi dengan sekuat-kuatnya Setelah itu Jibril pun membaca ikra bismi rabbikal ladhi khalaq Khalaqal insana min alaq Ikhra, warabbukal akram. Billamana di dekat saat orang gemetar di dekat itu memberi keterangan Jibril sampai tiga kali kemudian dimasukkan resapkan Wahyu ke dalam hati beliau Wahyu itu teramat berat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sanulqi alayka qaulan Kami akan resapkan kepada engkau ya Muhammad. Ucapan yang teramat berat. Apalagi di awal pertama beliau menerima wahyu. Berat sangat luar biasa. Sudah didekap dekat tiga kali. Tetap beliau kembali dalam keadaan. Ya rajifu kuadu. Hati beliau masih gemetar. Kembali hmm. ke rumah. Menjumpai Istrinya dalam keadaan gemetar Beliau berkata Zammiluni Zammiluni Selimuti saya Selimuti saya Beliau segera diselimuti Ditenangkan oleh Sang istrinya, Sampai Hilang lenyap Rasa takut itu Disanalah Nabi Mengungkap mengkhabarkan apa yang beliau alami, diceritakan kepada sang isteri. Apa komentar Nabi? Lakad khushitu ala nafsi. Nabi yang mengalami kemuliaan yang tak tertandingi ini, hanya efeknya luar biasa. Nabi sampai. Menganggap, saya akan binasa ini. Setelah mengalami hal itu, Beliau mengatakan, Saya khawatir, dia saya binasa ini. Ini gojangan. Sebab wahyu perlu proses. Perlu kejelasan. Perlu dan perlu. Di terlihat, Peranan, Wanita, Pengukir, Dan perubah sejarah, Yang sangat luar biasa. Khadijah radhiyallahu anha Saat Nabi mengatakan laqad khashitu ala nafsi summus khawatir kandiri sekujlak ka ini Khadijah justru menimpali segera beliau jawab kallaa abshir fa wallahi la, la yukhzika Allahu abadan innaka latasilur rahim wa tashqul hadid wa tuqrid daif Lihat jawaban Khadijah Sekali-sekali Tidak mungkin Allah mencelakakan kamu Bahkan berbahagialah Demi Allah Allah selamanya tidak akan mencelakakan kamu Lihat bagaimana khadijah selanjutnya menguatkan sang suami Sungguh engkau penyambung silaturahim Sungguh engkau adalah orang yang sangat jujur Sungguh engkau adalah orang yang memuliakan ta'amu Engkau bahkan memikul beban orang-orang Kamu justru berusaha memenuhi orang-orang yang tidak punya kamu tolong orang-orang yang berada di atas kebenaran. Enggak sampai di situ. Khadijah radhiyallahu anha langsung bertindak lebih jauh. Dia bawa suaminya untuk mendatangi Waraqah bin Naufal. Sepupu Khadijah radhiyallahu anha Wahai hebat lagi, warakah ini pandai menulis Bahkan berkata kepadanya Wahai anak paman ku Coba dengarkan Putra saudaramu ini Maksudnya suaminya Warakah pun bertanya Wahai putra saudaraku Apa yang engkau lihat? Nabi pun memberitakan Apa yang boleh lihat? Warqah yang... langsung berkomentar aw wa mukhriji apakah mereka akan mengusir saya kata warqah na'am lam ya'ti ahadun bi mitrimaji illa udiyah wa ayudrikni yawmuk an ushurka nashran kemudian warqah menegaskan Benar, tak seorang pun yang mendapatkan yang semisal kamu dapatkan kecuali pasti akan diganggu, disiksa, dimusuhi diusir Dan kalau saya masih menjumpai hari itu Pasti saya akan tolong engkau dengan pertolongan yang sehebat-hebatnya Hanya kemudian Warakah wafat Demikianlah awal Turunnya Wahyu yang merupakan rahmat bagi alam semesta Peranan khadijah Dengan ucapan dan sumpahnya Dengan hujah-hujah kuat yang tak terbantah Kamu membantu orang Kamu begini, kamu begini, kamu begini Tidak mungkin Allah tinggalkan kamu Tidak mungkin Allah SWT rendahkan kamu Tidak sampai di situ Di bawah lagi supaya bisa lebih tenang Untuk mempertahankan Dari sebab-sebab yang dengannya baginda Rasulullah SAW kokoh dalam penyampaian iya eh, dakwah tak tertanding. Karena itu wafatnya Khadijah adalah pukulan berat bagi baginda Rasulullah SAW. Olehnya Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan baginda rasul dengan penguatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya beliau di perjalanan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian mi'raj naik ke atas langit ini terjadi setelah pendamping eh penguat khadijah radallahu anha wafat Al-Akhawat wal-Ummahat Rahimakunallah Dari dua Kisah singkat ini Terpahami Wanita Memiliki Peranan yang sangat Sangat luar biasa Dalam Menentukan Kemana Arah Sejarah, peradaban dunia, dan orang yang berada di atasnya, dan Islam adalah jalur perubahan peradaban itu yang nyata dan terhebat. Kokohlah sebagai seorang Muslimah, banggalah sebagai umat Muhammad Aleyhi Salatul Wassalam. Berbahagilah sebagai Wanita-wanita Yang menjadikan panutannya Adalah Hajar Ummu Ismail Yang menjadikan panutannya Adalah Khadijah Isri Baginda Rasul alaihi Salatu Wasalam Yang menjadikan panutannya adalah Wanita-wanita Mulia Dengan kemuliaan yang nyata Bukan sangkaan Bukan fikiran Nyata Kebahagiaan yang sungguh hakiki Kau muslimat Rahimahkunnallah Hanya Di sisi lain Wanita Harus pandai melihat Kondisi dan keadaannya Harus pandai mencermati Kondisi dan keadaannya Coba cermati Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Musuh bagi orang beriman. Fahdaruhum. Allah tahdir mereka. Waspadai mereka. Kemudian Allah tuntun bagaimana menghadapi mereka. Wa intafu. Jika kalian memaafkan mereka. Wa tasfahu. Memberikannya, memberi kelonggaran Wa taghfiru Kalian ampuni mereka Fa inna allahu ghafuru rahim Semoga Allah maha memberi ampunan Lagi maha Merahmati Ayat ini menegaskan Bahawa Wanita adalah Musuh Berpotensi Menjadi musuh yang Allah ingatkan orang beriman dan Allah perintahkan orang beriman fahdaruhum wasfaday mariah Baginda Rasul alaihi salatu wasallam menegaskan ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala ar-rijal min fitnatin nisa saya tidak tinggalkan setelahku. Saya tidak tinggalkan setelahku. Satu pun fitnah, satu pun cubaan, saya tidak tinggalkan setelahku. Satu pun bencana yang lebih membahayakan kaum lelaki dari fitnah wanita. Miliki dua ilmu ini. Ilmu di satu sisi, kalian bisa menjadi sebab kebaikan tak tertandingi, tapi pahami pula ilmu di sisi yang lain, kalian bisa menjadi sebab kerusakan tak tertandingi pula. Dua ilmu ini jangan sekali sekali timpang. Jangan hanya memahami wanita bisa, bisa, bisa, tapi harus pahami juga. Wanita juga bisa menjadi sebab hancur, rusak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, maqal beliau berkata, "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." إن المرأة تخبل في سورة شيطان وتذبر في سورة شيطان إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiallahu anha beliau berkata, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sungguh seorang wanita itu datang dalam bentuk syaitan. datang menghadap dalam bentuk syaitan mundur kembali dalam bentuk syaitan sehingga jika salah seorang dari kalian dibuat terpesona oleh wanita itu si wanita tertanam di dalam hatinya maka segera dia mendatangi istrinya Melakukan hubungan suami isteri sungguh hal itu mengembalikan apa yang telah memfitnah dirinya. Banyak ilmu dalam hadis ini, tapi yang kita ingin tekankan di awal pertemuan ini adalah wanita. Saat menghadap Dan saat mundurnya berbaliknya Itu syaitan akan jadikan Dalam bentuk yang menarik Memukau Nabi katakan dalam bentuk syaitan Fi surati syaitan Sebab dalam hadis yang lain Nabi tegaskan Kalau wanita keluar maka syaitan akan mengikutinya Syaitan akan Muasai menyelimutinya Dia sesuatu yang sangat istimewa saat keluar Bagi syaitan Sebab ini adalah senjata pemungkas syaitan Untuk menghancurkan kaum lelaki Wanita keluar Setan akan datang akan kuasai berada di sekelilingnya sehingga orang yang melihatnya itu tidak langsung melihat si wanita tapi ada yang dilihat oleh hasil dari penggambaran setan terhadap wanita dia lihat si wanita tapi wanita yang sudah antara pandangan orang ini dan si wanita itu apa? Ada syaitan bermain Ini fitnah Ini ilmu yang ingin kita tekankan di awal Seorang wanita harus menyadari Mereka adalah Potensi besar Syaitan untuk merusak Di sini disebutkan wanita Wanita manapun Apapun warna kulitnya Bagaimanapun penampilannya Setiap wanita pasti punya daerah tadi Setiap wanita pasti punya eh, Sesuatu yang bisa jadikan sebab Lelaki rusak Dua ilmu Untuk menjadi Khairu mataib dunia Perhiasan dunia Yang terbaik Kau muslimin Dan muslimat Al-ikhwa al Al-umahad al Rahimakun Allah al Majelis kita khusus untuk muslimat, ummah, akhwat yang ingin memperbaiki dirinya. Karena itu materinya, materi yang diperlukan wanita untuk memperbaiki dirinya. Materi ini di pengajian ini tidak kita sampaikan bagaimana lelaki, suami punya kewajiban terhadap wanita, terhadap istri. Tetapi materi saat ini adalah materi bagaimana wanita menjadi wanita yang terbaik. Bagaimana istri menjadi istri yang terbaik. Bagaimana seorang muslimah menjadi muslimah yang terbaik. Ada kekeliruan besar yang menjadi penghalang wanita baik kekeliruannya mulai dari saat dia menuntut ilmu dalam hak ada kewajiban suami istri punya hak dan kewajiban benar suami punya kewajiban terhadap istri Punya hak terhadap istri, istri punya kewajiban terhadap suami, dan punya hak terhadap suami. Yang terbaik ketika kedua-duanya memenuhi haknya, apa memenuhi kewajibannya? Ketika keduanya memenuhi kewajibannya, sehingga semuanya mendapatkan hak-haknya. Tapi materi ini khusus satu pihak. Bagaimana ummahah iya, bisa baik? Untuk itu, tolong upayakan jangan berpikir dulu bagaimana hak saya terpenuhi tapi berpikirlah bagaimana kewajiban saya saya bisa lakukan berpikirlah bagaimana saya bisa menjadi yang terbaik musliman ummahat Kalau seorang muslimah, akhwat, ummahat berfikir ilmunya dia adalah ilmu, ilmunya dia adalah ilmu bagaimana? Suami menjadi suami terbaik. Ini dia pahami. Suami harus bertanggung jawab begini harus begini harus begini harus begini harus begini. Ini dia kuasai. Yang seperti ini tidak akan bisa menjadi istri ibu uh yang terbaik. Sebab hanya berpikir mengejar haknya, mengejar haknya. Kami yang dia tahu hanyalah kewajibannya swa, suami. Dan ini sifat dari sifat curang. Demikian pula suami, kalau ilmunya dia hanya ilmu, istri harus taat kepadanya, harus begini, harus begini, harus begini. Eh. Maka akan melahirkan ketimpangan dia hanya akan menjadi suami lelaki yang menuntut haknya tidak memperhatikan kewajiban-kewajibannya dan majelis kita khusus untuk akhwat ummahat karena itu materinya fokus bagaimana menjadi istri yang terbaik Menjadi putri yang terbaik Menjadi muslimah yang terbaik Sebagai apapun dia Ilmu pertama untuk hal itu adalah Cermati potensi kalian Bisa menjadi Sebab besar dalam kebaikan Tapi sekaligus bisa menjadi Sebab besar dalam bencana Itu ilmu Dan berfikir Berfikir Bagaimana saya memahami kewajiban saya dan bisa memberinya. Bagaimana saya bisa menjadi yang terbaik walaupun yang lainnya tidak baik? Saya tetap harus menjadi yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ويل ويل للمطففين اتلاك المطففين Orang-orang yang curang, Allah pastikan celaka mereka mereka yang curang. Siapa? Allah langsung beri contoh, contohnya dalam perdagangan jual beli. Al-Ladin idak talu ala nasiya Mereka adalah orang-orang yang ketika minta Ditakarkan Minta Dia sebagai pembeli Beri saya sekian Beri saya sekian Saya membeli sekian Maka yastawfoon. Orang curang Sifatnya yastawfoon. Harus penuh Harus dia dapat Yang sebanyaknya saya sudah beli 50 kilo, saya sudah bayar 50 kilo, harus betul-betul 50 kilo, lebih-lebih lagi lebih bagus. Ini yesawful. Wida kaluhum awazanuhum dan ketika mereka yang menim menakar menimbangkan untuk orang dia sekarang sebagai penjual, maka apa? Iu suruh dia kurangi. Tidak ada sifat harus penuh itu. Tapi kurang. Tak apa-apa kurang. Tak apa, apa. Ini siapa? Orang yang curang. Para ulama kita memberi ilmu. Wa ilul ilmu ini umum. Celaka bagi orang-orang yang curang. Terus ayat selanjutnya contoh saja Bukan menjelaskan bahwa yang curang hanya ini Ini contoh Dan Allah contohkan pada sesuatu yang sangat jelas dipahami Dan banyak terjadi di tengah masyarakat Di pasar dalam jual beli Ini contoh yang curang Seorang saat membeli ye, Untuknya dia Saat untuknya dia Iya, saya sudah keluarkan uang oh, maka harus betul-betul dia tidak mau atau dia tidak akan terima kalau ada kesalahan tiang, kalau kesalahan itu oh, merasa betul-betul dirugikan apa? Sifat-sifatnya yeshawun harus penuh. Iya, dia tidak akan maafkan orang kamu kurang kenapa kamu kurangnya haknya saya undai oh, disandai sana. Haknya saya saya sudah Jadi kalau untuknya dia, kalau haknya dia harus betul-betul terpenuhi. Tetapi ketika haknya orang, dia sebagai penjual, orang membeli kepada dia, dia yang harus menakar, meliter, dia yang harus menimbang untuk orang, sekarang justru yuksirun dia kurangi. Jadi kalau haknya dia harus penuh, tapi haknya orang, dia tidak mau penuhkan, sepelekan. Ini curang. Para ulama jelaskan, ini berlaku semua dalam hak dan kewajiban. Penguasa bisa curang Masuk dalam wailulil mutaffifin Kalau hanya berfikir Saya penguasa kalian harus ta'ati, kalian harus ta'ati Harus, harus, harus bayar, harus tunduk, harus ini, harus ini Sementara Saat menuhi haknya, rakyatnya Dia tidak peduli kasih sedikit, kasih kasih Curang, celaka Rakyat juga masuk ia, bisa masuk al Orang-orang yang curang Kapan? Ketika rakyat berfikir Kami sebagai rakyat harus dapat ini Harus dapat ini haknya kami harus begini Harus begini Tapi ketika kewajibannya kepada penguasa Harus mentaati penguasa harus ini Dia tidak mau peduli Yang dia peduli hanya demo menuntut haknya saja Ini rakyat yang celaka Suami pun demikian Suami celaka kalau hanya berfikir, bagaimana haknya dia. Haknya dia. Haknya dia. Kewajibannya terhadap istrinya. Kewajiban. Kewajibannya terhadap istrinya, dia tidak pedulikan. Istri menjadi istri yang celakan. al -Mutafifin. Saat, haknya saja dia tuntut. Haknya saja. Haknya saja. Dia tidak peduli. Kewajibannya terhadap su suami. Eh. Okay ilmunya dia hanyalah suami yang baik itu begini suami yang baik itu begini suami yang baik itu begini harusnya ilmunya dia istri yang baik adalah begini istri yang baik adalah begini sekarang majelis ini majelis dibuat khusus untuk muslimah iya untuk berpikir iya Wanita yang baik itu seperti ini Istri yang baik itu seperti ini eh, Muslimah yang baik itu seperti ini Sebagai apapun dia Jelas muslimah seperti ini yang terbaik Miliki sifat ini Kalau dimiliki sifat ini Maka ketika ada kekurangan iya, eh, Misalnya penguasa Penguasa memiliki sifat ini. Penguasa berfikir bagaimana kewajiban rakyat harus dapat ini, harus dapat ini, harus dapat ini, harus dapat ini. Iya. Kalau rakyatnya sampai mentaati penguasanya itu bagus. Sebab timbal balik. Tapi kalau rakyat tidak mentaati penguasanya, iya. Rakyat tidak mentaati penguasanya. Sedikit sedikit, iya, demo. Sedikit sedikit menuntut. Sedikit sedikit. Rakyat tidak mentahdi penguasanya, tapi kapan penguasa tetap berfikir memenuhi kewajiban rakyat saja, dan rakyat ditenangkan. Dia dia mau ini belum paham, dia belum paham, dia maafkan. Iya. maka ini Masya Allah akan memberi kebaikan. Eh, satu saja yang tetap bertahan, satu saja yang tetap bertahan dalam kebaikan memenuhi kewajibannya, maka itu akan memperbaiki. Tapi kapan dia harus tuntut juga? Kamu harus tak ada saya. Kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak akan terjadi kekacauan. Wanita Muslimah adalah sosok yang harus menjadi penentu di tengah rumah tangga, di tengah keluarganya, di tengah komunitasnya, di tengah masyarakatnya, di tengah iya, kumpulan sesama Muslimah berpikir bagaimana saya menjadi wanita muslimah. Tidak berpikir bagaimana seorang muslim harus baik sama saya. Tapi cara berpikirnya adalah cara berpikir kedewasaan yang sangat luar biasa. Haknya dia. Dia minta, dia harapkan betul hanya kepada Allah Subhanahu Wataala sementara kewajibannya dia akan maksimalkan Jadi ilmu-ilmu kita akan berada di atas kia kami. Jadi jangan nanti meminta kenapa Ustaz saya perempuan mami ma diaanu di sini. Ya semua majlisnya kuat, tidak kuat di sini untuk apa juga diberitahu haknya Anwar sementara anda ada ikhwa di sini ikhwa di pengajian-pengajian umum kalau tahu materinya seperti ini kemudian punya keinginan untuk seperti itu iya, eh, itu sudah menjadi alamat besar kebaikan bagi seorang wanita Kau muslimin dan muslimat Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wanita Bisa menjadi sebab Kebaikan Kebaikan Sisi lain Wanita Bisa menjadi sebab Bencana Ini nombor pertama Termati dua ilmu ini Sekarang lihat diri kita. Saya sebagai istri, saya sebagai putri, kakak, adik, saya sebagai teman, saya sebagai rekan bisnis yang jelas wanita berpikir bahwa saya berpotensi jadi sebab kebaikan. Yang kedua, saya berpotensi Menjadi fitnah Menjadi sebab bencana Itu artinya Wanita ingin jadi terbaik Harus memiliki dua sisi ilmu ini Memiliki dua sisi ilmu Ilmu menjadi sebab-sebab kebaikan, dan ilmu sebab-sebab bencana untuk dia jauhi. Ilmu di sisi yang pertama, yang dengannya dia bisa menjadi sebab-sebab kebaikan. Baikan untuk dirinya Keluarganya, rumah tangganya Masyarakatnya Tempat dia bekerja dan seterusnya Dan ilmu Dia bisa menjadi Sebab bencana, kalau saya begini bencana Kalau saya begini bencana, kalau saya begini bencana, Harus kuasai ilmu ini Untuk dia jauhi Untuk dia tinggalkan Ini dua sisi ilmu Nabi dan Rasul diutus memang mewafarkan dua sisi ilmu ini. Rusulun mubasysyirin wa mundirin. Para rasul diutus mubasysyirin, pemberi khabar gembir, gembira, wa mundirin. dan pemberi peringat, peringatan. Itu Nabi dan Rasul dia mubashirin memberi khabar gembira Menyampaikan baik ini, baik ini Lakukan ini, kebaikan ini, kebaikan, kebaikan Kebaikan, kebaikan, kebaikan Luas sekali, banyak sekali jalan kebaikan Kamu lakukan ini, dapat ini Lakukan ini, dapat ini, jalur kebaikan ini Luas sekali, banyak sekali Tapi di sisi lain, Nabi dan Rasul juga Bahaya ini, kamu celaka Kalau kamu lakukan ini, binasa Kalau kamu lakukan ini, celaka Kamu lakukan ini, sengsara. Kamu lakukan ini, kamu akan begini Kamu Ini dua sisi ilmu ini dari dua sisi <laughs> ilmu yang dengannya kita akan baik dan meraih kebaikan ilmu yang dengannya yang kedua kita tahu bahaya untuk selamat darinya kita tahu bahaya untuk selamat darinya untuk semakin menjauhinya, untuk semakin membencinya Ilmu, kebaikan, kemuliaan, berbusana muslimah. Sehingga dia, insyaAllah, semangat. Kenapa dia pakai jilbab? Kenapa dia pakai niqab? Kenapa dia pakai begini? Dia punya ilmunya. Oh, biasa kebaikan bagi dia. Kebaikan bagi orang. bagi Ini syariat agama. Dia punya ilmu itu. Dia pun melakukannya karena Allah. Tapi dia juga punya ilmu. Ilmu bahayanya membuka aurat. Bahayanya menampakkan aurat. Bahayanya, oh bahayanya begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Dia punya ilmu ini. Akhirnya dia lari dari pelanggaran itu. Ah, dua ilmu ini saling menguatkan. Kau muslimat Rahimakunnallah Setelah memahami hal ini Maka cermati Bahwa Wanita dalam hidupnya berada pada fasa demi fasa sama dengan lelaki ingat kita pernah mengalami ketiadaan perhatikan ummahat akhawat kalian dulunya Pernah berada dalam fasa ketiadaan, ketiadaan betul-betul tiada, tidak ada hal atal al-insan hinum minad, lam yakun she'am matkura. Bukankah pernah datang masa pada al-insan masuk di dalamnya wanita? Bukankah pernah datang masa pada al-insan, masih dalamnya wanita? Masa? Hinum minaddah Satu saat dari zaman ini Lam yakun syai'am madkura Kalian lam yakun syai'am madkura Belumlah Teranggap sebagai madkura sesuatu yang disebut Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingat wanita, Allah yang cipta kita. Allah yang cipta kaum wanita. Allah yang membentuknya. Dan bagaimana wanita dibentuk? Bagaimana wanita awal dicipta? Di situ terdapat pelajaran besar: wanita dicipta dari lelaki. Allah mencipta Nabi Adam dengan tanah yang di dalamnya terkandung luar biasa banyaknya unsur. Terciptalah Nabi Adam. Allah cipta dengan kedua tangannya Kemudian dari Nabi Adam Dari Nabi Adam ini Dari makhluk ini Allah cipta wanita Ilmu mendasar bagi seorang wanita Tercipta dari mana Allah tidak cipta Nabi Adam dari tanah Kemudian wanita juga di, Dari tanah tersendiri Dijadikan berpasangan Tidak Wanita dicipta Dari lelaki Yang sudah terbentuk Dari mana? Dila pulang rusuk yang bengkuh dari situ Allah cipta bentuk Hawa harga Allah anha lahirlah pasangan telakih wanita berkembanglah umat manusia. Lahir lelaki wanita. Lelaki wanita. Ada ilmu khusus untuk kaum lelaki, sehubungan dengan asal penciptaan wanita, tapi di sini majlis kaum wanita. yang perlu dicermati oleh kaum wanita adalah ilmu khusus untuk kaum wanita sehubungan dengan penciptaannya. Kalau untuk kaum lelaki, manusia wanita dicipta dari ini kaum lelaki. Tulang rusuk bengkok. Tulang rusuk yang bengkok, bengkoknya di mana itu? Tulang rusuk, ujungnya sudah tulang. Bagian rusuk lagi di ujungnya lagi, dan ujungnya lah yang paling mudah patah. Dari sesuatu yang paling mudah patah ini, wanita terbentuk, tercipta, terwujud. Untuk kaum lelaki, untuk kaum lelaki, ilmunya adalah eh, Harus menjadi ilmu besar dalam menasihati wanita menghadapi wanita Sebab mereka tercipta dari sesuatu yang mudah patah Itu untuk kaum lelaki, harus perlahan-lahan dan seterusnya Tapi ilmu ini jangan jadi ilmunya kaum wanita kalau ini jadi ilmunya kaum wanita, tuntutan saja yang ada. Kamu harus istausu bin nisai khairah. Eh, pokoknya sama kami, harus yang terbaik, harus yang salah. Kamu lelaki harus memahami ilmu itu. Tapi jangan kaum wanita yang menuntut itu. Wanita fokus, menyadari, dia tercipta dari tulang bengkok muda patah maka bersiaplah sadari dirinya kalau memang mudah patah perlu lebih berhati-hati sebab saya tercipta seperti ini jangan mudah menjadi sebab terjadi kegoncangan sebab saya tercipta Penggambaran singkat Coba penggambaran singkat Iya yeah. wanita sesuatu yang sangat berharga Lihat penggambaran singkat Ada gelas Yang sangat mahal Gelas yang sangat berharga Indah Berharga Tetapi mudah pecah wanita disuruh memegang itu dan harus berjalan di tengah kerumunan manusia kira-kira apa yang dilakukan oleh si pemegang gelas dia tahu ini wah, sesuatu berharga apa tetapi mudah pecah ayo apa yang akan dilakukan ayo aku, apa yang akan dilakukan Oh sangat ekstra hati-hati dijaga betul, hati-hati betul -tul. berjalannya juga harus betul-betul supaya tidak pecah. Demikianlah sikap wanita kalau menyadari dirinya tercipta dari tulang bengkok yang mudah patah. Itu ilmunya untuk kaum wanita. Wah, harus hati-hati ni mudah patah walaupun patahnya dia dengan sebab suaminya, suaminya dosa tapi masalahnya, walaupun suaminya dosa, kamu tetap patah saat kamu patah, kamu tetap rusak tetap berakibat jadi fokus Iya. ilmu yang terbaiknya untuk kaum wanita adalah saat menyadari dirinya tercipta dari tulang bengkok. Bengkok harus diluruskan. Yang mudah patah harus betul-betul berhati-hati. Jadi wanita harus betul-betul bagaimana menjadi orang yang lurus dan berhati-hati. Maksimalkan ia, sebab kita tercipta dalam keadaan bengkok, mudah patah. Ini ilmu hakikat penciptaan wanita. Untuk mendapatkan ilmu besar dari ini adalah saat wanita berfikir. Kalau saya seperti itu, bagaimana? Jangan pikirkan dulu, haknya orang lain, kamu harus begini sama saya, kamu harus begini sama saya. Jangan pikirkan itu, tapi berpikir, saya harus bagaimana kalau saya seperti ini? Saya harus bagaimana kalau saya seperti ini? Ini cara berpikir saat berada dalam fitnah dan memang sekarang kondisi fitnah. Coba saat terjadi fitnah terhadap penguasa apa petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasalam terhadap penguasa yang berbuat zalim yang tidak memberikan haknya terhadap rakyatnya. Katana bisma'u wa athi'u Kalian harus dengar dan mentaati mereka. Jadi suruh apa? Tetap memenuhi kewajibannya. Kamu dengar, kamu taati mereka, kamu dapat pahala. Terus haknya kamu. min Minta kepada Allah haknya kalian. Allah tidak suruh tuntut hakmu kepada mereka. Sebab itu jalan kebaikan. Saat terjadi goncangan. Bisa dicermati? Ayo saya ulang Ilmu ini berkelanjutan Daurah kita berlanjut Majlis ini Kita harapkan memaksimalkan Terbentuknya Al-Mara'atul Salihah Yang menjadi sesuatu yang terbaik Di muka bumi Apalagi banyak sekali kerusakan yang terjadi tengah masyarakat wanita jadi sebab. Sebab so, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Ditambah lagi memang dicipta dari sesuatu yang bengkok. Ditambah lagi yang bengkok itu mudah pecah. Islam datang memuliakan kaum wanita tidak merendahkannya akan menjadikan bagaimana yang bengkok ini bisa menjadi yang terbaik bagaimana yang mudah pecah ini justru bisa tetap utuh bahkan di tengah banyaknya lelaki yang pecah sudah tapi dia tetap utuh walaupun mudah pecah itu jalan perjuangan seorang wanita menjadi yang terbaik dan semua ini hanyalah dengan Islam Quran dan Sunnah dan semua ini hanyalah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu di akhir semua upaya untuk menjadi yang terbaik dengan ilmu keamalan dan seterusnya harus terus iringi dengan doa Akhawat, wanita adalah manusia yang paling perlu terhadap doa. Paling perlu terhadap doa. Minta tolong kepada Allah SWT. Jadikan hafalan wajib dalam doa. Allahumma. Ya muqallibal qulub. Saddid qalbi ala dini wahai membelalak-belikkan hatiku kokohkan hatiku di atas agamamu dan doa sebelum salam Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati ya Allah bantu saya untuk terus mengingatmu untuk terus bersyukur kepadamu dan untuk terus memperindah ibadah kepadamu jelas baik selesai Sesi pertama habis asar akan lanjut beberapa menit saja, tidak sampai setengah jam. Habis asar, setelah itu selesai. Insyaallah Allahu uh, Taala pertemuan pertama ini hanya berisi ceramah saja dulu. Di pertemuan selanjutnya akan ada program lain selain materi pemaparan ceramah. Tapi ingat ceramah ceramah yang dipaparkan khusus untuk wanita. Menjadi yang terbaik, iya. Ini harus jadi ilmu yang terhafal, terkuasai. Tolong terhafal, terkuasai. Karena itu, catat, rekam, buat ringkasan, iya, dan dikuasai itu ilmu. Sekian, semoga bermanfaat, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa min syururi anfusina Wasayji'ati a'amalina man yahdihillahu الله mudilla lahu an la wahdahu la anna muhammadan أمنا بدأ حين أستقل كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدأ دلالة وكل دلالة في النار الله سبحانه وتعالى والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الآية الخبيثات wanita wanita buchuk للخبيثين أنتق ملك للاك للاك ينبثق والخبيثون للخبيثات للاك للاك ينبثق lelaki untuk dan milik wanita-wanita yang busuk pula. Watayibunalitayibin, watayibatulitayibin. Dan wanita-wanita yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik. Watayibunalitayibat. Demikian pula lelaki-lelaki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Ayat ini memberi ilmu besar kepada kita Iya yeah. Bahwa saat Seorang wanita Berusaha melakukan perbaikan Perbaikan Perbaikan sehingga menjadi at-tayyibat Maka pasti Akan bersama Memiliki At-Tayyibun Lelaki-lelaki yang baik Sehingga Ini Memberi ilmu besar bahawa Walaupun Perbaikan itu Hanya dari satu sisi Tetapi maksimal Maka bisa menjadi sebab Perbaikan sisi yang lainnya Apalagi kalau kedua-duanya, hmm. karena itu tetap pada ilmu yang tadi, fokus untuk melakukan per, perbaikan yeah. dan berpikir bagaimana saya menjadi wanita yang terbaik. Hmm. Uh, ini sedikit tambahan ilmu. Dari apa yang telah terurai InsyaAllah ta'ala Pertemuan selanjutnya Itu kita upayakan Ada Beberapa lembaran materi Yang dibagikan Supaya Setidak-tidaknya bisa lebih membantu Dalam melihat Ayat-ayat dan hadith-hadith Yang dipelajari Baik Kemudian Uh, Panitia uh, nanti InsyaAllah Akan mengevaluasi uh, Pertemuan pertama ini Untuk Melahirkan program Agar supaya pertemuan kedua Lebih baik Dan lebih bermanfaat Baik Ada beragam program Yang selanjutnya ya, Hanya nanti Akan dimusyawarahkan sesama panitia ummul mukminin dan siapapun yang ingin terlibat dalam kebaikan-kebaikan ini. Baik. Dan semua program itu hanya akan mengarah kepada satu hal. Ya, wanita muslimah insya-Allah akan jadi lebih lebih baik. Ya, akan menjadi mengarah kepada satu hal. Saya InsyaAllahu ta'ala Jadi setiap yang hadir dari akhawat Akan berprinsip saya InsyaAllahu ta'ala Akan menjadi Al-Mar'atul-Shaliha Akan menjadi khairah mata'id dunia Perhiasan dunia yang terbaik Ini arahnya Iya, program programnya lainnya juga Akan mengarah kepada uh, Manfaat bagi muslimah Ya diharapkan ini memberi manfaat lebih jauh Sudah direncanakan program tidak ada satupun yang hadir Buta huruf Al-Quran Semuanya harus bisa mengaji Bisa membaca Karena itu nanti Santri-santri Ummu mukminin Dan akhwat yang sudah bagus tajwidnya Itu akan dibentuk Iya, sehingga akan ada halakah halakah sebelum atau setelah taqlim, halakah perbaikan bacaan Quran, iya, perbaikan bacaan Quran dan pemantapan bacaannya, iya, kedepannya bisa menjadi halakah halakah tahfid, akhwat datang tiap bulan bisa menyotor hafalannya dan diperdengarkan hafalannya. Taik, ini program program selanjutnya dan ini nasihat terakhir yang akan kita sampaikan program ini sehubungan dengan wasiat khusus Baginda Rasul alaihi salatu wasalam kepada para wanita yaitu tasaddaqu iya yeah. saat nabi menyuruh para wanita di hari raya id untuk bersedekah Maka Nabi menjelaskan alasannya Karena wanita adalah orang yang paling banyak beliau lihat di neraka Nabi memberi jalan keluar untuk banyak bersedekah Nabi menyebutkan beberapa sebab Hanya di sini kita akan bahas tersendiri hadis itu di pertemuan nanti Ia yeah. Tetapi ini sehubungan dengan program Nabi memerintahkan bersedekah Dalam sebuah lafad, Nabi perintahkan bersedekah kepada seluruh Yang hadir Dan ternyata yang paling banyak bersedekah Dari kalangan muslimah di zaman itu adalah Dari kalangan kaum muslimin di zaman itu adalah Muslimat Kaum wanita yang paling banyak bersedekah Di situ terlihat bahawa Yeah, kekuatan dan semangat sedekah Muslimat itu sangat luar biasa di zaman Nabi, dan siapa yang mampu mewujudkannya di zaman sekarang, dia telah mengambil bahagian besar sifat-sifat wanita-wanita Muslimah, ya yeah, sahabat, ya yeah, miliki kemampuan sedekah. Karena itu, uh, akan ada ya yeah, celengan atau semacam itu tidak mengapa terkumpul. Nanti digunakan seluruhnya di bawah pengawasan saya khusus untuk pengembangan majelis ini Dan diantara penyalurannya nanti, itu nanti sesuai dengan musyawarah akhwat ya, Membantu ya, ummahat akhwat yang perlu bantuan jadi sedekah bermanfaat dan manfaatnya juga akan kembali kepada majelis kita dan kembali kepada yang hadir ya, Semoga program ini jadi sebab-sebab kebaikan bagi kita seluruhnya untuk mempersiapkan hari akhirat kita masing-masing Baik sekian, lebih jidang kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أن الله محمد كثيرة الحمد العالمين السلام ورحمة